Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita jumpa lagi mas Hari ini saya mau Coba casting Di Sungai ini mas Jadi ini melipir-melipir Lewat uh, uh, Ceru mas Ini itu Ceru mas. Lumpurnya dalam Di Lewatnya Lutur-lutur seperti ini Aduh. Lumpurnya Dalam ya. Kita lewatnya Di Lewatnya Lutur Di pinggiran Seperti ini <San> <San> Duh, mas-masan mas. Hari ini saya pakai umpan atas. Ini mas. Rod masih pakai daya blaston. Relnya scorpion DC, Mas. Oke, saya mau coba lempar di depan situ. Kelihatannya itu di dekat anjing gondok, itu tempat berkumpulnya ikan. Jadi, ini posisinya sungainya lagi surut. Mas. Oke, kita coba mencel dulu. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, Strike mas, uh, Strike mas, Alhamdulillah, uh, Strike mas, uh. uh, kaget aku, uh, mantep, mantep, mantep, mantep, mantep, guys, mantep, wah, uh. babon mas, uh, Alhamdulillah, terima kasih. Uh, jangan sam beraning kaget aku mas. Oh, uh, danit danit dan, dan, dan. jangan mantep. Nah, ini adalah ikan gabus mas, lumayan besar ini. Satu lengan ini hampir kurang lebih satu kiloan lah. Oke, okay. ini ikan sangat gurih untuk dikonsumsi. Oke okay, mas. lanjut Hujan, Mas. Ini saya berteduh di bawah jembatan. Tambah deras hujannya, Mas. Angin. Kita tunggu sampai hujannya reda, Mas. Nanti kita unca lagi. Alhamdulillah, strike, mas. mas. Uh, gede, mas. Uh, tuh. Uh. Strike, mas. Uh, lumayan, bos. Lumayan babon. Uh. oh, Uh. Be. Uh. Uh. Mantep, woh, uh. mantep, bro. Uh. Wih, wih, wih, wih, wih, wih. Uh. hampir, hampir, tuh uh. dia, oh, uh. gua wing masih, oke, okay, itu dia ikannya. Lanjut Kita cari lagi Ampun DJ Ampun DJ Ampun Mas Ampun kan yang kedua babon Uh Jos pakai umpan dalam, Mas. Taman kan dulu. Ini dia. Saya kira nyangkut. tipis banget oke lanjut mantap Alhamdulillah streak bos babon masih Waduh Mocel Mas eh. Mocel Mas, Motel, mas.